saya um, Oke, okay. kita akan membuat video cara menarik ubi Oke, okay? maaf ya, saya telat mengupload ya. Oke, okay, ayo ayo, kita langsung let's go. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Sudah subscribe, buat notifikasi. Bagi yang sudah buat notifikasi, buat tanda like di video ini dan setelah itu saya bisa bagikan kepada siapa -siap saja, oke langsung nah, saja kita beralih ke ke, vid ke videonya ayo mulai. nih saya ada motong kayu ubi ya ini besar biasanya sih kalau kita menanam ubi itu harus kayu ubi yang besar, oke? nah jika kalian mau menanamnya, kalian harus ada lihat di sini, hasil di sini Kalian lihat yang ke ini kan, nanti ada yang gas setelah kayak ada daun-daun kayak ada batang kecil Kayak di atasnya. Nanti kita buat situ. Oke, ayo let's go. Hah, cara menanamnya saya sudah membuat lubang ke sini, dan beginilah mungkin contohnya cara menanamnya. Oke, langsung saja kita tanam. Oke okay, sudah saya tanam ya. Ya itu sih usahkan dia mereng. Nah tapi jangan mereng kali ya. Oke okay, cuman itu aja sampai sini. Oke okay, terima kasih telah menonton. Oke okay, bye sampai jumpa lagi di video berikutnya.